Tuhan menyertai Yosua menggantikan Musa. Ulangan 31 ayat 1 sampai 9. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu Dialah yang akan menyeberang di depanmu Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka Yosua Dialah yang akan menyeberang di depanmu Seperti yang difirmankan Tuhan Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Ok Raja-raja orang Amuri Yang telah dipunahkannya itu Dan terhadap negeri mereka Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini Ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka Untuk memberikannya kepada mereka Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikanyalah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel.